Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Tumento. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area segitiga pembalik Solo Balapan Nah, ini tepatnya berada di Ralex, disitu x, nah, di RAL -X stasiun Solo Balapan Dan lintas yang dielektrifikasi dari mana dari peron di Utara Stasiun Solo Barapan yaitu jalur mm, 567 mengarah ke arah Stasiun Solo Beach yang rencananya untuk stasiun keberangkatan KRL yang mengarah ke Palur. Nah untuk yang arah ke Kadivira itu kan juga diliterasi mungkin hanya untuk langsung aja ya untuk gerak langsir KRL hanya dielektrikasi sampai situ saja sampai dekatnya perlintasan di situ. untuk tanggal tanggal 11 ya tanggal 11 Maret 2022 sudah dipasang kabel-kabel yang saya lupa udah lama saya tidak ngupdatein elektrikasi juga saya lupa apa saja ini Ya, ini bisa teman-teman lihat tuh, di atas ada kabel kecil, ada kabel yang betul itu mungkin kabel tebelnya adalah penghantar listrik. Ya, nah, saya turun dulu, katanya. Itu yang ke sana, yang ke peron utara, Solo Balapan, juga sudah dipasang tiang la-nya. Nah, ini juga saya lihat dulu. Mungkin ya, ini menurut saya besok di sini ada jalur baru. Coba saya ke sana ya, biar teman-teman tahu gambarannya. Nah, ini banyak nih. Ya, ah. aduh, bilang saya. Oh, apa tuh, jalur balik ya. Nah, untuk jalur barunya, kemungkinan di sini dari jalur tuh? jalur 6, mengarah ke stasiun Solo Jebres. Nanti lihat sini, Ya benar kemungkinan di sini jalurnya, ada jalur baru nah, di sini, tuh, yang ada batuknya tuh tapi bisa jadi juga nih ada dua yang LA kan jadi untuk fitras yang itu yang tangkap tangkap dua LA makanya dikasih yang dikasih LA di ke arah stasiun viral jadi nanti mentok di situ di ini LA yang ini nanti itu digabungin sama yang ini terus sama yang ini depan saya ini digabungin sama yang itu Kemungkinan gitu juga bisa. Terus untuk elektrifikasi di peron utara Solo Balapan masih gitu-gitu aja, jadi belum ada perkembangan masang fitras dan kabel. Dan sebentar lagi itu ada lokomotif KA Bengawan mau diputar, biasa salah, putar kacur jadi diputar di segitiga pembalik Solo Balapan saya ke sana nah, ada lori kecil tuh, dua lori kecil. Nih. Ini bantalannya masih baru. Kemungkinan buat apa? Uh, double track, so, hingga stasiun Kalioso. Ini habis hujan jadi sananya becek, tutup. Nah itu kirim lokomotif sesi 203 yang XPLH lokal sama nyeka MCWKAS 4 Nah, ini, oh di sana tuh juga ada dipasang pemutus, pemutus jaringan listrik. Ntar ini juga saya sembuh ya. Nah di sana juga sudah dipasang tuh perangkat untuk memutus jaringan tadi seperti yang di sana. Ini saya sembuh, apa ya. Saya, saya turun dan memperlihatkan bagian bawah pada luar nah aja ini aja nah sepanjang ini sudah di elektrikasi eh di sudah dipasang tiang LA nah, itu. itu adalah pembangunan masjid Sheikh Syed pemberian Sultan Dubai kepada Indonesia. Sudah berjalan berapa persen ya? Kira-kira Kak -kira menurut teknis bangunan sudah 50 60%. Tapi untuk finishing belum sama sekali. Nah, jadi nanti di sini spotnya bagus nih. Adalah terpengangkut dan talam Terus kita bisa menarik, menangkap berapa ya? Ratusan, betul Tuh, oh, ini terletak nih. nih. Di sini ada kayak buat pengait yang agar tidak miring tuh ini kok lempungnya kayak seperti yang di sana tuh, nah di juga dikaitkan di sana ada pemutus jaringan kelistrikan tuh seperti halnya yang di sini oh, apalagi ya ya tiap Ya, beginilah situasi Stasiun Solo Balapan sore hari setelah hujan, dan ini sudah gerimis lagi. Hilal ini gerimis terus, itu gerimis terus, hujan terus. tapi enaknya hujan tuh nggak panas nah, tuh coba ini saya buat thumbnail gimana ya ini bagus nih ralatnya wah oh. sebanyak saya mengatur terus nah, mungkin di sini aja ya bagus nah oh nah seperti ini bagus coba saya foto dulu saya foto dan kembali ke sana dan bentar laki mungkin saya punya saya, ya bentar lagi hujan lagi, kita mendung mat. dan kita kemes lagi, tuh, kemes tuh, oh dah, tuh, odi, kayaknya satu run lagi. adalah teman-teman sekian dulu video update elektrifikasi saya mungkin berapa minggu lagi ya dua minggu lagi akan saya updatekan kembali di sini. jangan lupa like, comment, share dan subscribe serta nantikan video saya selanjutnya. mantap segitiga kembali stasiun Solo balapan.